<laughs> Bagaimana tengah perbapak bapak, -bapak tentang pertandingan ini? Tidak, suntuk satu bali. ledet orang ya kelihatan Tidak ada Kawan-kawan yang siap Untuk menanti Datangnya Kembali tampaknya Lemparan ke dalam bagi anak-anak jorong tempatnya wasit subromasi menginstruksikan agar geser ke belakang sedikit lempar ke dalam kepada siapa yang dituju masih anak-anak jair berantas FC mengotak atik sekolah bundar kepada nomor 88 masih melakukan crossing Tampaknya kurang cekatan Salah satu pemain dari Jaya Brantas Lakukan crossing ke depan Dan oh. <kuh>. ah, lebar, lebar, lebar. <tuh> Dapat ditangkap Mengamankan sebulit bundar Pemain belakang dari Jaya Brantas Bisa mengantisipasi serangan Dari anak-anak PSGB Kembali Mengatur serangan Anak-anak Dia berantas Tertutus Kembali nomor 8 Kepada siapa ini Cantik sekali Kembali Kita arahkan mata Umpan pendek kepada Yusri Yusri kepada siapa dikasih Fadil Mengototik. Tampaknya bukan sebuah Pelanggaran no pass. Kepada siapa yang dituju Bola bergulir di lapangan tengah nomor 6 Kepada siapa Dari sisi Kanan pertahanan dari PSGB Masih dalam penguasaan Lemparan ke... Teddy tampaknya bukan sebuah pelanggaran Dapat Lemparan ke dalam bagi PSGB, <tik> kelompok bersiap-siap melakukan crossing ke depan tinggi datangnya bola dan dapat disundul oleh para pemain dari dapat direbut kembali disapu bersih saja tampaknya terjadi sebuah pelanggaran dilakukan oleh anak-anak dari Jair Berantas skor masih imbang kacamata masih bermain sabar saling membaca serangan tidak langsung ataukah memberikan umpan kepada rekan-rekan yang telah bersiap menunggu, sang penjaga gawang midi dengan mesra menangkap si kulit bundar telah dilakukannya. Kapten dari jad berantas telah bersiap-siap. Nopes, apakah melakukan syuting langsung ke arah gawang ataukah? melakukan crossing kepada rekan-rekannya telah bersiap-siap shooting ke depan dapat ditangkap dan cermat oleh menerima umpan crossing yang dilakukan oleh rekannya angkat ke depan Dapat diamankan oleh window Nomor 20 kembali Kaca melakukan serangan Anak-anak Berikan kepada Dan Cukup-cukup berbahaya serangan yang dilakukan oleh Anak-anak jair berantas Nomor 25 Dan tampaknya Mana namanya nih mana mana mana <Sia> oh, <Sia> aku Sampai. Oh, tapi kita itu kan semangat. 200, bow. Jalan-jalan Ermol, Waduh. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. ambil hey. hey. hey. ambil hey. hey. oh, la la masuk U Iya <-hissuf> <laughs> kalai main kan aku bertahan di kecil kedudukan oi tambah tambah lawan ni oi skor 0-0 PK PK masuk dalam dalam balik masuk masuk PK buka tudung inilah ah masuk tu dia la tang lagi kau ayam ya turun turun turun lah lah lah Bagus, bagus, bagus. bagus. bagus. Amankan satu-satu. Ya, bagus. Nampar <laughs> ini. Ambil, ambil, ambil. Waktu dia tekan. Wajib gol, wajib gol. Antara, antara. Bang, buis. Siapa? Bagus. Sopet di dekat sini dah. Jau, Ya, sini kena dia. Dia nak dekat sini dah. tu malam Bagaimana dengan para bapak pertandingan ini? Tak sempat satu balon nak main kat Oke, sekarang kita Non. Bisa. ini ini ambyang